kita lewat terowongan apa ini namanya ya? Underpass. Underpass ada namanya. Underpass kentungan. Kentungan. U underpass kentungan. Kita ini mau ke mau ketemu adik dulu, Ulim, adik si bintang ketujuh galaksi. di galaksi di galaksi Shamsuri Jalpalu. Kita mau ketemu di. Dia nunggunya di Gardena. Hmm. Gimana? Ini tiga kursinya nih ini, ini baru 2 kursinya. Tampilannya ini. Ini. Kita kita coba Untuk lihat. aja, masya Allah. Bismillah dulu nih. Ya. <laughs> dia pakai bumbu apa kan? lagi nih? ini aja sih tidak ada. nanti ada air. ada. Ya. Hmm, bumbunya meresap. yang biasa yang bina bisa makan tuh airnya, udah ada. yang kaya, belum. yang kayak air aja. itu. ada terasa kambingnya? iya, enak. kemudian, coba lim reviewnya apa lim? pertama tadi nggak bawa kambing, Iya toh, nggak perengus nggak bu, nggak kayak perenhus kan. Terus rasanya ada ada sih terasa asin-asin gurihnya. Ayam alut alut, rasanya ayam alut alut tapi alurnya dikit. Hmm. Sausnya pas, meresap. Ini nanti pakai ini cocok pakai sambal. Udah minta tadi. Dia udah pesan. Nanti habis ini belum. Biasa punya pakai pakai ikan <tipun> bandeng kayak gini. apa tadi? Teng -teng. Teng -teng. Teng -teng sapi. Kambing? Eh kambing ya. Tengkleng kambing. Hmm, Kalau itu teksturnya manis ya? Nah, <laughs> iya dia dari ini ya, coba lihat dia dari apa? Dia dari besi. Eh, makan nasi, <laughs> Ya. kamu cocok lim kamu cocok lim hmm? karena ya. kamu cocok dong kaida nggak bisa yang tenggereng luar hmm. banget kayak masakan ini pakai bumbu kacang ya oh. ini yang unik itu karena karena tusuknya dia pakai besi loh Kusuknya tuh besi, jadi bukan bambu hmm. Uji. nah ini bilang biar ya nih, namanya pakai ruji, oh, ruji? motor ruji? ya ruji motor tuh, pelang yang betul aja oh ini. iya, ruji motor ruji? oh gitu dalamnya ban itu. gitu anu pelang-pelang yang sudah. Yang ambilin besinya nah ini ini bedanya sate kelata, itu dia apa? nggak hangus gitu, nah coba lihat Coba lihat, dia tuh kesannya kayak masih kurang matang, tapi sudah matang, dan empuk. Ya, empuk. Dan empuk. Nah, posisi saya ini nggak makan ya, soalnya lagi kenyang, betul. Nanti mungkin nyoba satu, satu, dua. Apa? kayak begini, ya. asli para kedua pasukan sudah mulai menyantap ada yang duduknya harus ada kayak gini loh ada yang, itu ada yang duduknya itu coba lihat kakinya diangkat ke atas nah ini darah uangnya kalian, ambil uangnya dimasukin uang ada bisa ganti Biar makan juga. nasinya tiga Ya oh. makan nasi? Enggak. Enggak, kenapa? Giant. Giant. Makan. Bukan Kaida tadi kenyang lim, jadi baru tadi menjelang asar baru makan. makan nanti kelataknya. ini begini, Iya, ya, gini-gini caranya lim ya, kamu Kaida jarin ya. Pertama eh, ambil satenya, nih coba lihat, Tuh satenya tuh masih muda gitu loh namanya aja sate kambing muda Jadi bakarnya tuh gak sampai hangus Gini Terus kita aur-aur Bang Eno gimana makan? Lupa kita aur-aur di sambal, tapi karena sambalnya pedas gak berani juga Bang Eno terus Udahin Sama bapak tuh ya? Bapak lah gimana hmm. Empuk, bapak empuk, empuk, empuk banget Oh Marisa, buat Marisa mah pakai ini. Ya Allah, banyak. Buahnya kelapa itu ini. Buahnya apa tuh? Buahnya kelapa. Beneran kan ini kayak bukan kambing. Rasanya tuh kayak bukan kambing. Sambalnya pedes sedikit. Hmm. Enggak ada minum di sini, Bang? ada pengunjung kalau ke sini? Enggak. Gak ada kuahnya, ini juga kuahnya enak, enak dimakan, diselup satenya dicelup kesini, ini ada, enak satenya dicelup kesini, minta tolong lepasin dong satenya, sate, minta tolong lepasin satenya masukin kesini, bisa? mau lampu gitu? Pakai apa? Kiri Iya, enak. Enggak apa-apa di sendok. Ya, sudah cukup. Pergi nah, dulu sini, Nak, Bang. Nih. Lainnya sudah dicampur air. enaknya yang ada di campur air hmm. Yang dicelup Atau gulai Kayak itu tuh kalo mau rasanya nanya ini Enggak Jadi dapet juga manis-manisnya tuh lowangnya Manis-manis pedas Mantap Lim <laughs> Aku biar harap sekali disini dapat bakal bosan <laughs> Cocok ya Lim ya hmm. Kemarin Abang ini bukan bukan ke tempat Polosan sini. Ada sambal ada, sate, bang, ada kicapnya, Iya. Tapi kalau ada kicap, ngasih, lain -lain dasarnya. Iya. Tapi ini cocok dan enak aja gitu, asli. Foto kan? dulu. Oke, okay, foto dulu kita lem. Lihat foto ke masih satu, dua, dipakai air Ini lomboknya berapa puluh biji, Bang? 8 ya. Panas-panas. Ini Salahan bukan saya pesannya. Hanya ini minum anu panas. <laughs> Kenapa? udah biasanya kayak gini nanti minumnya teh panas iya enak enak tapi nyalah dulu awalnya kan? <laughs> kayak terbakar kepala masih, masih ada nasi satu porsi emang enggak tehnya panas itu mau minum air putih kah kayak ada bawa kawar bang ya tehnya oh belum jatuh itu lah <laughs> gula ala Jawa itu di bawah dia aduk Oh bulat bulat Iya <laughs> kita harus diaduk loh kalau kita tidak aduk nggak bisa Selim Selim lanjut sebanyak ini masih banyak naik ke kepala Hai Mbak Mila Mila Setiawati Semoga kapan-kapan bisa jalan ke sini ya ke Bantul, tempatnya di Imogiri. Jadi namanya namanya sate joglo simpang lima. Kamu Stazi. recommended banget pokoknya. Jadi dia sate kambing muda, tapi nggak nggak berasa kalau itu kambing ya. Pasti sih kan nggak bau kremus biasanya tuh kan. Kambing tuh ada rumah yang nggak enak yang bikin kurang selera tuh. Kalau ini enggak. Benar-benar enak. Bang diambil dagingnya bagian aja, Bang. Ini kelihatannya kayak masih udah halus gitu ya, semua, tapi udah iya. empuk. Karena dia kambing muda, jadi sudah empuk. Terus teksturnya tuh gurih. Kita celocol ke ke sambal. Kemudian kalau saya sukanya celup ke buah belai. Coba. Celup ke buah belai, kemudian emplok. Hmm. Enggaklah mau berasa-rasa. Kenak-kena-kena-kena-kena-kena. Yang... Kau Kenapa? Kau lupa hutang Oke, polisi ini mau dulu. Jangan Putih, dah punya. Yolah, enak banget ini. Sudah terang, pakai Cuman saya kondisinya apa? tadi udah makan di rumah sih, jadi udah ken agak kenyang, jadi makan satenya aja. Oh uh, ini, ini enak banget ya, bang. nih. Habisin. Habisin. Habisin. Habisin. Apa lagi makan di situ? lanjutkan Ganda kalau masih kurang tandas <laughs> ya Allah oh, sum-sumnya mantap Lim ini kalau bisa dipatahin dalam ini dong ada di balik papan mau dicari pun enggak ada. Mau sop iga enggak carinya dada. Enggak <laughs> ada. Asli, ini kelendasan. Ini ceritanya, ada dua nyikir ada daging ternyata lengkuas. <laughs> mana mana mana. Hmm. Nyeseknya itu. Ngesek Tidak Ternyata terkuas. Kuas. Asli. Udah tergigit, Asa, <laughs> udah tergigit. <laughs> uh, enaknya lah. Nyeseknya ini. Asli. Pedih gitu. Oh, enak nyelot tenggorokan tapi kita sudah kenyang nggak bisa dipaksa nanti masuk, kita bisa nyicip-nyicip doang, teman ya? yang, yang udah dicampur sambel nih, uh. enaknya. bawang. Langsung dimakan. Ini mau nama apanya, bang? Hmm. Sini. Pedas. Bisa bisa banget, itu, ya, Ayuh, dan dan. Udah itu aja. Okay. Uh, pasangannya jeruk panas mantap uh. lihat orang makan aja makin kenyang liatnya ke dalam dulu? iya Coba aja kamu lihat ini agak manis-manis masakannya ini yang itu pengkleng ini ini yang agak ada, ada cita rasa manisnya ini tuh memang kosongannya soalnya Bang Riffy tau memang dia kalau ini yang pedas asin-asin harus ada ini iya, e di kuah manis-manisnya Hmm, mm. Bang hajar lagi bang, bentar bang Oh, uh, ini nih yang sudah di dibalur dengan cabe gini, uh, lombok sambal. Bel bawang. Uh, uniknya dia tuh gini, ada, uniknya kan. karena dia pakai pakai pakai besi. Ini <tuk> ya. pakai besi. Masih banyak, Bim. Ininya lo, lucuannya pakaian lo. Iya. Yeah. Oke okay. besi dia. Dari uniknya memang sih. Iya. Yeah. Begitu orang ini juga. Baik. Uh. udah senang pakai sambel lagi nih iya enak gini uh begini gini terus ada yang seringin imbangin tuh loh. iya pedes terus ini, kan? ini dicelup nanti kesini kalau gitu mau kayak makan sop aja ya? <laughs> hmm. Ya. Mereka sambal sambal biasa aja. Pedes. Hmm. paling pedes Tampilan -tampilan. Lu, rasanya. Sate Dan Kang Ustazih. Benar-benar kambing muda. Orang, orang juga juga tahu bang, ini Jadi teksturnya kambing muda tuh dia nggak keras, benar-benar empuk, walaupun dibakarnya sebentar. Oke dah Eh. mau meledak perut Mau <laughs> meledak perut Hai Mbak Meli, ya mbak seru banget, semoga bisa kesini ya. Ini saya udah ke berapa kalinya ya kesini jalan. ya? Nah tapi adik saya nih baru nih. Ini baru, pertama kalinya diajak ke sini. Gimana, Lim? Udah di tiap hari, mungkinnya ini. Kalau di balik papan ada, udah tiap hari ya. Masalahnya. Harga, berapa? 24 <laughs> Masalahnya di balik papan? Gak ada di balik papan. Ini orang balik papan hmm. yang lagi jalan-jalan ke Jogja ada saya. Jomblo, bisa diri <laughs> Nah. Kalau kita tuh khusus kayaknya satu-satunya deh sama yang ngasih tahu nih ipar ya. Ada ipar suaminya, ada ipar. Jadi, pesan ini cabe lombok sambal. Sambal. <laughs> Astagfirullahalazim. Kebiasaan di balik papan, lombok itu dibilang cabe juga ya. Sambal. Ya, lombok memang cabe. Oh, bukan. Oh iya, maksudnya sambal tuh kita bilang lombok. Nah, ini tuh kita pesan sambel sambel bawang jadi ya. ternyata Agar tuh lebih, rasanya lebih, hmm, lebih ternyata tuh lebih enak dicocol gini sama sambel bawang beh kenyang duluan sebelum makan. ini nah, kita li kita lihat Udah sih, yang sudah memasuki ke keberapa yang empat empat, <laughs> empat. empat. Sudah biasa kayak gitu ya? just one only one uh. satu okay gua di sini harus ada ya. turun kayak gitu. Kenapa, Lim? Di sini harus kasih turun error biar hilang panasnya. Tapi minum-minum yang hangat tuh enak kok. Jadi e, tips buat teman-teman kalau misalkan ke, ke sate kelata gitu ya biar cita rasanya lebih enak, pesen minta kayak gini nih, minta sambal. Sambal, sambal bawang ya gitu. Sama ini harus ada kuah yang Iya kalau kalau nggak minta sambal bawang ya nggak dikasih kalau nggak minta nggak dikasih jadi kita harus minta Nih, ini oh wow, enak banget sayangnya sudah kenyang. jadi sempat ngerasain dua berapa aja bisanya ayo Lim lanjutkan Lim aduh biji lagi kok udah kenyang tuh sudah sendawa. kita mau coba lagi ya kalau saya itu sukanya gini sudah dipakai sambal kemudian dicelup ke buahnya uh, Mantul, mantul, mantul, mantep Empuk, empuk betul dia Sama sekali, sama sekali Enggak butuh perjuangan gitu nah, munyanya Empuk Abis yang sampai keringatan ini dia harusnya pakai besi tapi enak cepat hilang pedesnya keringatan dim pas-pas lagi Pas lagi pro-pro, jadi menularan semua nih Tapi anak bagus Eh keringatannya dia Hanya sate kelata Bang Ritka, gak ada keringatan Sudah ekspor <laughs> Oh ya, habis punya mulai Yang di depan kita cek, oh habis juga Yang di depan sini oh habis juga Gak kapok kesini Gak bosan? Nanti kalau ayah bunda datang mau dibawa kesini juga. Hmm. Senang betul bawa ke sate kelata. <guruh> Otomatis. Otomatis. Bilangin bunda nih, ini kalau masuk pedas-pedas ini sudah yang suka pedas. Jadi <tuh>. mertuanya juga mau diajak ke sate kelata juga. Otomatis. Hmm. Tapi enggak kolesterol kah? Enggak kolesterol. Kan kambing. Aman. Aman. aman habiskan yang sedikit lagi hari kalau belum baru kelihatan kayak gini. terasa makan masakannya mana Apa lagi yang? Ini sudah hilang bumbunya. Kenapa? Tadi, di, situ. Oh, habis masuk ke air? alhamdulillah Masya Allah habis tandas-tandas ya. Tandas. pokoknya recommended bener-bener pilihan bu kalau teman-teman ke Jogja daripada cuman makan ayam goreng kemudian mie ayam nasi goreng yang suara, suara nah, udah biasa di mana-mana mending Yo, nyobain bilang. ini nih, sate kelata enggak di, di semua tempat ada hanya ada keep di fun? Jogja kipang <laughs> tahu kipangkah apa arah ke Monosari tanya sama Garif aja Apaan? tanya ya, sama ya, yang yang pantu ini yang mau saya tahu, tahu. Oke, cukup dulu ya teman-teman ya. Udah habis juga intinya rekomendasi banget buat teman-teman kalau ke Jogja. Nyobain sate kelata ini di Imogiri, di jalan Imogiri di Kabupaten Bantul ya, masih di kerja di Kabupaten Bantul. Pokoknya mantap, nggak ada obatnya. Oke. Hotelnya di ya. Onesari. Okay. Anu.